Andaikan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf nih masjid, terus tidak ada orang melakukan kebenaran merumat cayatim, merumat jenazah, merumat jalan-jalan raya, kan kacau. Merkoh semuanya satu variasi kebenaran itikaf nih masjid, cayatimis dengan domadi, merkoh do itikaf kafe. Ibarokai e orang sing itikaf nih perabatan, anong tigo ison dulo, na anong kesasar iso nako, barokai wong sing itikaf neng Perawatan, sayang itu bidung tunggu barangnya. sayangnya, sayangnya. saja niat iktikaf, susah. Nawaitul iktikaf, linus roti torik, <laughs> niat engsel iktikaf, nolomi jalan, dan onong butuh. Coba sekarang, orang yang celakaan, pertolongan emergensi, orang yang iktikaf di jalan, banyak di masjid, di jalan barokahnya banyak. Itu tim SAR gratis, coba ya. coba niat soleh tapi mungkin pengairan sah, butuh iktikaf. Mulai seseorang bobo, bapak -bapak, titikapnya berapa? tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. <laughs> jadi aja ini kebaikan tuh ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf, jadi ya dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang. Baik orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik sampai sahabat tanya masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah oh, iya andekan itu sama orang lain kan malah do dosa berhubung sama istrinya maka dapat paham kayak apa nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik ini apa-apaan kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah oh, baik di kubu kita maupun di kubu setiap.